Terima kasih. Oke, teman-teman, kali ini Karimin eh, rencananya mau bermalam di kebun bambu. Ini juga eh, jauh dari pemukiman. Oke, kita juga ditemeni sama bapak saya. Jadi pamudur pak, beliau itu. Jadi kita rencananya mau bermalam di sini juga lihat semuanya itu hampir kebun bambu. Di sini selain kebun bambu juga ada eh, pohon jati. Karena di sini juga kebanyakan jati dan jati. Dan ini di sini tuh sekitar sini itu semuanya kebun bambu. Jadi kita nanti mau bikin shelter dari bambu juga. Kita juga udah bawa plastik. Oke lanjut. Oke, teman-teman. Jadi eh, di bawah sini itu ada sungai. Jadi kebun bambu di bawahnya ada sungai juga. Di sini juga banyak sekali kebun jati. Nah, jadi di bawah itu sungai. Tapi sungainya lagi surut. Tapi tadi kita eh, baru berangkat tuh udah mulai mendung ya, agak gerimis. Um. Jalan ini adalah jalan lagi. Jadi kita mau bikin shelter Ini kita udah bawa plastik Dan tadi kita udah potong-potong bambu ya Udah direpahin Tinggal kita nanti bikin aja Soalnya ini udah mulai gerimis Kita harus cepat-cepat pasang Nah, lupa saya lagi pasang di sana Oke okay. yep, kenapa? Baju jadinya diberek tadi pakai tanaman liar yang merambat nah contohnya seperti ini ini cocok banget buat tali ketika di alam jadi karamin mau bikin shelter yang alami dan bapak saya lagi ngerangkai juga lagi ngedesain shelternya nah ini talinya buat mengikat, ini juga kuat banget, Oke. Okay. Ini halamannya di sini, kita juga nanti masaknya di sini. Di belakangnya kita udah siap, udah beres. Ini dia, melengkung. teman, kita diberesin dulu biar nanti beres bersih. Takutnya ada ular, kita harus dibersihin juga. Soalnya di sini juga rimbun banget di samping-sampingnya. Takutnya ada ular. Oke. Okay. Bikin ranjang buat tidur nanti malam. Nah, ranjangnya seperti ini, unik dan berbeda. Kita bikin seperti ini, buat cocok buat tidur. Nanti dapurnya di sini, ini buat kita tidurnya. Oke. Okay. Ini juga udah mulai sore, udah mulai gelap. Kita harus bikin ranjang. sini di tempat kita tidur nah caranya seperti ini nih ini cara nggak ada ini. ini ambil gitu. ranjangnya ininya pakai kain pakai tali jadi kita diseling-seling seperti ini nanti tidurnya di sini enggak di bawah di atas nah Oke teman-teman kita sore lagi bakar-bakar Ini Kita lagi bakar umbi Soalnya kita lapar juga Dan ini udah sore banget Suara jangkriknya udah mulai terdengar Oke teman-teman, ini udah sore Kita makan umbi, kita habis bakar umbi 2 nah. Oke teman-teman dan sekarang itu udah mulai gelap Kita rencananya mau bermalam di sini udah, Udaranya tadi dingin dan sekarang juga udah bikin api unggun Mau gua kayak Ini dia baso, ini baso dan di sini juga ada tuh sayurannya ya. Kita rencananya mau bikin baso. Tetap dong, Mas, si baksonya itu digores-gores seperti ini, nah. Masukkan basonya seperti ini, nih. Uh, panas. Oke, okay, teman-teman, kita makan dulu ya. Kita makan bakso tadi, kita habis bikin bakso. Kita makan malam sama bakso. enak banget kita malam makan bakso hmm. Lihat, oh mantap. Hmm. ketika malam ini cocok banget kita makannya bakso. Ah. Jadi ke buat badan itu hangat Sehabis makan, kita bakar-bakaran juga, kita sambil ngopi, menikmati suasana malam, ditemani sama suara jangkrik juga. Jadi malam ini kita sambil ngopi Ditemani sama api unggun Kita juga harus waspada Oke jadi buat teman-teman ya Yang Kadang minta dijelasin ketika di alam itu suka ada hewan apa aja Jadi teman-teman ketika di alam itu kita yang harus waspada adalah ular, kelabang dan hewan belata lainnya Karena dimana biasanya si ular itu yang namanya ular kita nggak tahu keberadaannya Karena dimana banyak ular yang takasat mata atau berkapulase dengan sempurna Contohnya ular tanah Jadi kalau men mau jelasin tentang ular tanah Ular tanah itu ular yang hampir sama seperti dedaunan. Jadi ketika di alam itu kita ya nggak tahu keberadaannya. Yang harus kita ketahui intinya si ular tanah itu ular yang berbisa. Nah mereka memiliki nama ilmiah yaitu calosalasma rodostoma. Mereka tergolong ke keluarga piper, piper tanah. Dan masyarakat biasanya sebutnya orai gebuk, orai lemah dan banyak lagi sebutan masing-masing daerahnya kita harus waspada sama ular tanah ular hijau seekor merah yang warnanya hijau dan ekornya itu merah itu juga sama berbisa mematikan dan bisanya tinggi banget kalau misalkan uh, si ular hijau ekor merah itu memiliki nama ilmiah Turmesus albolabris uh, di sini juga memang banyak ular hijau sama ular tanah kayak ininya tinggal lain langsung foto BK. oke teman-teman <tuk> kita ngopi bersantai di sini juga menikmati api unggun ini ketika malam si api itu jangan nggak boleh mati nanti karimi tidurnya di sini nih tidurnya di sini ini juga kayaknya enak banget teman-teman, karena sekarang udah malam, saatnya Karimin istirahat. Jadi tidurnya itu ketika di alam gantian. Bapak saya lagi bikin api biar suasananya tambah hangat. Tapi walaupun bikin api, tapi udara tetap dingin. Oke, Karimin tidur di sini nih. belum, well, itu um,